Enggak punya, enggak pakai Maka bocil ketika kaos kakinya itu Ketinggalan, waduh Saya enggak pakai kaos kaki Enggak apa-apa nak, ikut pandangan Medsos gitu. Oh enggak pak, saya harus cari Mesti di mobil ini, harus pakai Songkok ketinggalan Oh ini ada Songkok palanjar katanya, pakai Ternyata kepalanya sama dengan kepala saya Ukurannya Udah berjalan Saudara-saudara, 3-4 tahun kemudian setelah berjumpa salaman dengan Bung Karno, saya ke Gontor. Saya ke Gontor pun telat. Harus menunggu beberapa tahun. Mengapa? Kiai Seh mengatakan, kamu harus belajar baca Quran sebaik-baiknya. nanti kalau kamu ke Gontor, belum tentu diajar baca Quran. Jadi ya, nunggu satu tahun Maka terkala kelas tiga di kontor Tahun 1900 Kalau tidak 63, Syekh membeli buku Banyak yang dibeli ketika ini Yang pertama dibeli adalah yang tertebal Di toko buku Madiun Melihat dulu ini buku tertebal ini apa ini dibuka dibawa naungan bendera revolusi cetakan pertama Bung Suekarno bacaannya ketika itu masih Suekarno karena OE gitu kan? padahal sudah dirubah Bung Karno tidak merubahnya Suekarno dibaca saya yang membaca pertama kali adalah yang kesatu yang kemudian menjadi perjalanan Bung Karno tak tergoyahkan, yaitu di Indonesia ada tiga kekuatan. Nah itu kita baca. Setelah itu, oh ini Bung Karno luar biasa. Melompat ke tengah-tengah. tabir simbol perbudakan. Apa ini isinya? Karena kami dulu, saya dulu di kontor ada wanita Yang nggak bisa membayangkan seperti apa ada tabir segala itu Baca Pendapatnya yang protes ke sana kemari Saya masuk Muhammadiyah karena Saya termasuk, termasuk kelompok intelektual atau intelektual Yang bisa mewadahi intelektualitasnya Para kaum intelektual adalah Muhammadiyah, tapi setelah melihat ini, saya berubah pikir sebelum mendapatkan keterangan. Ini kalau Muhammadiyah mempertahankan Tabir-tabir ini saya akan keluar. Begitulah dalam tulisannya. Setahun kemudian, tahun 39, Bung Karno menulis. Dalam tulisan ditujukan pada Habib Muhammadiyah, Oops. Apa namanya? Bestur, pimpinan pusat, oh Bestur, Muhammadiyah, tetkala mau kongres di Medan. Kalau nggak salah kongres ke-28. Menulis tentang itu juga. Akhirnya itu dijadikan ketetapan bahwa tabir itu tidak harus dijalankan. Baik itu di pertemuan maupun di sholat. kemudian saya ngelamun seakan akan berjumpa Bung Karno wanjiku bilang kamu berlebihan mengapa berani meletakkan wanita di soft depan terima kasih Bung mungkin umurnya sama ketika Bung Karno wafatkan 71 saya hari ini tujuh puluh tujuh tuan-tuan saya kan ya Bung tunggu dulu jawaban nanti ada tapi sekarang mau dilemparkan lagi setelah menampilkan soft Nisa itu berdamping-damping dan kadang-kadang di soft depan ini besok center of education di Zaitun ini mau menampilkan Nisa untuk jadi khotib di Jumat <tuk> Itu Bung Karno Secara imajiner Meletakkan topinya Saya juga menaruh topi Loh Sirai Panjiku Gumilang kok Metu uan Dijawab oleh Panjiku bilang Tua aku Bung Daripada sampean Sampian tahun 70 Umur 71 sudah menghadap Gusti murbaing Dumati Tapi jenengan sing -jeneng menang Karena sudah berjumpa dengan Gusti Murbaeng Dumati Ya Terus apa jawabmu Berani-beraninya kamu Bung Bung mengatakan Agama itu adalah rasional Siapa yang tidak rasional bukan beragama Bung ingat ya bahwa bung mengucapkan merdeka. Saya tambah bung hanya satu. Aku tambah merdeka roh, merdeka pikir, merdeka ilmu. Wes Beto umur, aku pitung Wis ngadep murpeng tuh Panji ku yang dulu masih kanak-kanak sekarang sudah melebihi umurku. Teruskan perjuanganmu, Panji waduh sudah begitu itu kata Bung Karno <tuk> tapi ini imajiner lah orang-orang madhabnya Syafi'i maliki hambali sambil tidak tahu makamnya saja nggak tahu gitu kan itu ngotot lah ini Bung Karno pernah salaman punya buku bisa dirujuk rujuk nah ini Ditaruh dulu, atau dipakai? Pakai.